Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah aplikasi bernama Files by Google. Alternatif, kalau teman-teman pernah pakai Share It. oke, salah satu fitur utamanya adalah mengosongkan ruang ponsel. Yang kedua, dia bisa membantu kita meninjau file dengan mudah. Yang ketiga, bisa membantu kita mencari file karena dia turun menurut kategori. Fitur berikutnya adalah mentransfer file secara offline, jadi tidak perlu kuota, tapi dengan catatan. Handphone yang akan menerima harus berada di sekitar kita. Fitur berikutnya yang tidak kalah menarik adalah kecepatannya yang diklaim hingga mampu 480 mbps. Yang wajar karena dia lokal. Oke berikutnya dia punya fitur untuk membackup di cloud. Jadi kalau sudah penuh foto video silahkan disimpan di google drive atau cloud lainnya sehingga memori internal kita atau SD card bisa digosokkan dan kita bisa ganti dan isi lagi dengan file baik itu foto, video atau file apapun favorit kita. Nah kita langsung praktek saja agar tidak penasaran seberapa sih kecepatannya. Nah, saya sudah siapkan dua handphone nih. Yang sebelah kanan sudah terinstal tapi yang kiri belum jadi akan saya install dulu dari Play Store dengan mengetikkan di kolom pencarian. Files by sudah ada suggestion saya pilih lalu akan saya klik install oke dia mendownload ukuran filenya sekitar 5,28 MB saya pakai di home butuh waktu sekitar tiga detikan ya untuk mengunduh untuk menginstal mungkin 123 ah kita tinggal saja ke sebelah kanan dulu saya akan jalankan dari sebelah kanan. Oke, nah sebelah kiri sudah selesai install, saya akan langsung buka. Ini tampilan pertama kali saat baru pertama kali dibuka, dia minta izin untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat. Kita izinkan. Ini tampilan awalnya, kalau baru pertama kali di di handphone. Nah, karena sebelah kiri sebagai penerima, kita klik terima dan minta izin, kita kasih oke OK. Minta izin lagi, kita izinkan. Kita izinkan lagi. Kita izinkan terus. Sampai encok. Nah, ini kita izinkan juga dengan menarik slide ke kanan. Saya akan beri nama handphone yang sebelah kiri dengan nama klien. Karena dia menerima dari Dana Putra Yuda. Minta izin lagi, kita izinkan. Oke, kita izinkan lagi. Nah, sudah terhubung. Pertama-tama saya akan mengirim, mencoba mengirim dua file. Kita lihat berapa kecepatannya. 1, 2, 2 detik. Oke, berikutnya empat file berukuran 28 MB. Ya sekitar 3 detikan lah, <laughs> nah, jadi luar biasa kecepatannya memang cepat banget. Dan tidak ada salahnya kalau teman-teman mencoba aplikasi ini karena iklannya nggak sebanyak kalau kita pakai share it. Terima kasih telah menonton video ini, saya tunggu feedback dari Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya berikutnya.